Halo sahabat Home Studio. perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menuliskan pengutipan menggunakan standar IEEE di laporan tugas saya teman-teman atau misalnya teman-teman membuat buku atau membuat karya tulis yang ada daftar pustakanya. Gimana sih caranya supaya kita bisa membuat daftar pustaka secara otomatis? Yuk kita coba pelajari sama-sama. Misalnya teman-teman mempunyai... Teks satu paragraf mengutip dari suatu bacaan. Biasanya kan di sini ada pengutipan ya teman-teman. Misalnya contohnya referensi ke satu. Bagaimana caranya agar kutipan tersebut otomatis. Dan nantinya kutipan tersebut menghasilkan daftar pustaka yang juga dibuat secara otomatis. Caranya... Kita perlu masuk ke menu References. Di sini saya menggunakan Microsoft Word. Teman-teman perlu ke menu References, kemudian klik Manage Source. Di sini teman-teman dapat menginputkan sumber-sumber pustaka yang teman-teman miliki. Misalnya teman-teman belum pernah menginputkan sama sekali, maka tampilan di sini kosong. Nah, untuk memulai menginput data yang baru, maka teman-teman klik tombol new. Lalu tentukan tipe dari sumber teman-teman. Misalnya, sumbernya buku, atau jurnal, atau report, atau conference proceeding silahkan disesuaikan dengan sumber teman-teman. Di sini saya memilih misalkan untuk buku ya. Kemudian, autornya. Untuk menuliskan nama autor jangan langsung di sini, tetapi menggunakan menu ini. Editnya diklik, lalu tuliskan nama belakangnya, misalnya Johan Meliana Kristianti. Ini berarti kan nama penulisnya adalah Meliana Kristianti Johan. Ada first name-nya, middle name-nya, dan last name-nya. Teman-teman, setelah itu klik tombol Add. Kalau penulisnya ada dua maka lanjutkan menulis lagi, tapi kalau hanya satu, bisa langsung klik tombol OK. Kemudian tuliskan judul dari buku tersebut, misalkan penggunaan Microsoft Word. Misalkan ya, tahun 2021, City-nya Bandung, Publisher-nya misalkan Halomel Studio. Aja ya teman-teman setelah lengkap diisi teman-teman klik ok lalu ini menunjukkan teman-teman belum mengutip ya belum mengutip dari source yang kita miliki karena kalau nanti sudah digunakan akan ada tanda checklist pada bagian ini setelah itu kita klik close Wah, belum muncul nih di sini. Gimana cara memunculkannya? Caranya, kita ke referensi lagi. Insert citation. Pilih buku yang barusan kita sudah inputkan datanya. Nanti akan secara otomatis berubah ke tanda seperti ini. Kalau ada yang lain, misalkan menggunakan APA. Teman-teman bisa klik APA, maka nanti pengutipannya jadi seperti ini. Di sini saya menggunakan yang i IEEE ya. Selanjutnya kalau sudah banyak dikutip di paragraf atau tulisannya, kita ingin membuat daftar pustaka secara otomatis. Bagaimana cara membuatnya? Caranya kita ke menu references lagi, kemudian pilih bibliografi. Di sini ada banyak model ya. Misalnya kita mau yang tulisan bagian atasnya references, nanti kita bisa ganti sih. Klik saja langsung di sini, maka akan langsung muncul bahwa ini daftar pustaka yang kita gunakan untuk di file ini, baru satu ya, yaitu yang MC Johan, penggunaan MS Word, Bandung, publisernya Holomel Studio tahun 2021. Nah, tampilan ini karena saya menggunakan style IEEE. Kalau misalkan ternyata stylenya harus yang lain, misalnya APA, kita tinggal klik saja di sini, kemudian memilih stylenya apa ya akan berubah menjadi format apa. Tapi dalam video ini saya menjelaskannya yang stylenya IEEE ya, jadi nanti hasilnya memang seperti ini. Di sini kalau misalnya referensinya mau diganti daftar pustaka silahkan, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Terima kasih